Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, hari ini kita akan eh, presentasikan langkah-langkah eh, mengatasi masalah printer error ya. Di sini saya akan memberikan lima langkah mengatasi printer error pada Windows 10. Error biasanya bah, seperti ini ya, errornya. Bagaimana? Cara mengatasi printer error tersebut, mari e, langsung saja. Nah, pertama-tama kita cek spolernya. E, kita cek service, e, bisa restart spolernya ya. Maksudnya, e, saya di sini e, sudah punya aplikasinya, atau e, yang saya buat dengan menggunakan Notepad Sederhana. Yang nanti uh, akan kita bahas di sesi selanjutnya. Tapi di sini, saya akan memberikan contoh langsung uh, lewat service. Uh, di sini, klik kanan Run Administrator. Setelah itu, kita cari Print Spoiler. Uh, setelah itu, kita klik dua kali, kemudian kita stop. Setelah kita stop, kita ini pilih yang otomatis ya, biar nanti otomatis. Kita start. Oke, okay. setelah itu, ini cara yang pertama. E, kemudian kita konekan lagi sharing printernya di komputer kita. Ini saya contohkan dari sisi kliennya. Kemudian, yang kedua. Cara kedua, yaitu e, permasalahan tadi kita suruh mengganti nama ya cek the name komputer. Jadi di sini eh, saya menggunakan eh, mengganti nama komputernya klik kanan properties kemudian eh di sini saya pilih advanced system setting. Oke, klik kemudian klik computer name kita change. Nah, setelah ini eh, kita ganti nama komputernya setelah itu kita oke. Okay. Kemudian kita oke okay lagi, di sini biasanya close komputer minta restart. Kemudian di restart dan dicoba kembali sharing printernya. Jika masih gagal, menggunakan cara yang ketiga. Untuk alternatif cara yang ketiga yaitu kita masuk C, kemudian Windows. Di sini cari sistem 32. Setelah masuk sistem 32 ini kita cari file filenya bernama mscms.dll Kita di sini copy. Setelah kita copy, kita masukkan ke folder. Di sini kita copy terlebih dahulu ms. Ketik aja bisa langsung ya msjms. File ekstensinya DLL. Kemudian kita klik kanan, kita copy, masuk ke Spool, kemudian masuk ke Drivers. Di sini pilih yang 64, karena komputer kita 64 bit. Kalau yang 32, silakan pilih yang 32. Oke, di sini eh, kita pilih yang 3, kita pastekan di sini. Uh, pastinya nanti di sini kalau sudah ada file MSJMS kita replace saja. Itu cara yang ketiga. Kemudian kita restart. Setelah di restart, kemudian kita sharing printer lagi. Jika belum berhasil atau masih gagal, kita menggunakan cara yang keempat. Cara yang keempat agak lumayan sulit tapi nanti akan saya tulis di deskripsinya. Kita masuk ke Regedit dengan cara menekan tombol di keyboard e, gambar Windows dan R secara bersamaan tekan Regedit. Selanjutnya e, di sini kita pilih yang nomor dua ya nomor dua ini hak curen user. Setelah itu kita pilih yang software pilih software kemudian bin, Microsoft Windows NT di sini kita pilih Windows NT. Setelah kita pilih Windows NT, kita pilih current version. Nah kita pilih Windows, klik aja di Windows nya klik kanan, ya kita permissionnya ini dibuat Everyone permission. Eh, di sini punya saya sudah Everyone ya. Jika belum, bisa ditambahkan di sini, klik Add, kemudian teman-teman di sini eh, ada advance klik Advanced. Fin now. Kemudian uh, kita cari everyone. Nah, ini kita oke. Okay. Setelah kita oke okay, di sini kita oke okay lagi dan kita oke okay lagi. Kemudian setelah itu kita close dan restart kembali. Setelah di restart, kita coba kembali printer yang di-sharing tadi kita konekkan lagi klik kanan connect. Jika masih gagal, langkah terakhir yaitu silakan teman-teman uh, cek di Windows update-nya ya kalau untuk Windows 10 cek di Windows update-nya e, di sini ada biasanya e, defaultnya kategori sih di sini biasanya ada yang seperti ini juga kita pilih kategori kemudian kita pilih uninstall program setelah memilih uninstall program e, kita di sini sebelah kiri ada namanya view installed update kita klik setelah itu e, kita cek di sini Tanggal update-nya biasanya seperti ini, nggak kelihatan. Kita scroll ke samping, ya. Kita scroll ke samping, nah akan kelihatan Windows update-nya. Nah, sebelum kita uninstall Windows update, kita perlu mematikan namanya "bits" dan Windows update di servicenya. Kita masuk lagi ke servicenya, klik "services", klik kanan, run administrator. Setelah itu, kita masuk ke servicenya, ini halaman servicenya, ya. Kita masuk, kita ketik aja B. di sini background Intelligent Transfer Service ini kepanjangannya, bit kependekannya bits ya. Klik dua kali. Di sini kita stop. Di sini punya saya sudah stop ya. Kemudian Windows Update-nya. Windows Update agar tidak update. Nanti update-nya manual. Kita buat manual ya. Nanti kalau nggak kita update, ya nggak akan update. Kita stop juga di sini. Kita stop. Nah, setelah kita stop, play oke okay. setelah itu kita kembali lagi ke layar uh, uninstall tadi kita uninstall windows update nya jadi uh, yang pertama kita install update nya ya kalau ada update nya kalau nggak ada biasanya security update boleh juga di uninstall juga security update yang tanggal 15 oktober ke sini kalau yang tanggal 10 kemungkinan masih bisa Oke, okay, uh, silakan dicoba untuk sharingkan kembali. Uh, jika nanti berhasil, uh, maka dia langsung bisa biasanya untuk menginstal software lagi. Uh, Adapun cara yang uh, terakhir nanti jika tidak bisa, uh, biasanya uh, di situ di uh, apa namanya di printer teman-teman situ sudah terinstall printer temen yang udah di-sharing sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini perlu di uninstall terlebih dahulu caranya bisa lewat eh uh, control panel kayak tadi. Control panel kemudian uninstall program. Nah, di sini ada L120, ada L1110. Nah, ini di uninstall terlebih dahulu. Setelah itu di restart kembali lagi eh, di sharing lagi nah itu mungkin tutorial cara atau langkah-langkah mengatasi printer yang bermasalah mungkin itu saja semoga bermanfaat cukup sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh